Untuk mengendalikan hujan dan panas dalam ajang MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika, seorang pawang hujan didatangkan. Namanya Raden Roro Istiati Wulandari. Saya sendirian di sini, sempat akan ada pawang hujan lain, tapi saya menolak. Saya tidak mau, akhirnya disetujui. Saya mau bantu MotoGP Mandalika demi nama baik Indonesia," kata Rara. Wanita yang lahir di Papua dan mengaku sebagai penganut aliran kepercayaan kejawen ini mengatakan sudah berada di Lombok sejak tanggal 3 Maret. Ia ikut bertugas mengawal proses pengaspalan sirkuit Mandalika sebagaimana diminta dorna. Orang menyangka bawang hujan cuma buat tangkal hujan. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Ada bawang hujan, oh hujan. Padahal memang permintaannya yang hujan agar tidak panas. Kayak sih sudah siap ditertawakan mengenai anggapan bahwa pawang hujan melawan takdir yang maha kuasa, Rara tidak berpikir demikian. Menurutnya Tuhan maha baik, sehingga hambanya punya kesempatan untuk meminta apa yang diinginkan. Saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika mulai berlangsung, viral aksi seorang pawang hujan yang berusaha menghentikan hujan di media sosial. Sejumlah video memperlihatkan aksi Rara Istiani Wulandari menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika. Pada ajang MotoGP Indonesia 2022, letak tenda pawang hujan ini berada di bagian utara sirkuit, dekat pintu masuk utama yang diberi nama, Gerbang Hijau, yang berisi berbagai perlengkapan secajen. Inilah sosok rara pawang hujan Mandalika, kerja 21 hari digaji 3 digit. Seperti yang diketahui, penyelenggara MotoGP di sirkuit Mandalika menggunakan TMC atau Teknologi Modifikasi Cuaca,